apa makanan apa itu? Oh, kambing, sapi. Harimau, anjing, kuda. Mmm, serigala, harimau, singa. Kanifura. pura dia udah makan daging. harimau, harimau, singa. Anjing, Kak. Penjelasan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karnivor atau karnivora diartikan sebagai hewan pemakan daging. Sementara itu, dalam buku klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanan, kata karnivora berasal dari bahasa Latin dari kata caro yang artinya daging dan forare, yang artinya makanan. Dengan demikian, karnivora berarti hewan yang memakan daging. Halo, nama saya Novan, asal saya dari Timur NTT. Nama saya Sirdi, asal dari Kupang. Nama saya Stefania Martin KDG, saya berasal dari Sumba Barat Nusa Tenggara Timur. Nama saya Katrin Wahyono Putri Rewa, saya dari Sumba Barat NTT. Halo, nama saya Felis Nasionali Daga, asal saya dari Sumba, Nusa Tenggara Timur perkenalkan nama saya Jamie Agisimijau saya dari Papua Barat Nabire tempatnya di Nabire uh, timur dari timur dari timur timur dari sebelah timur dari di ti timur Terbit dari arah timur dan terbenam di barat. Hal ini dikarenakan bumi berotasi ke arah timur. Oh, kambing, sapi, uh, harimau, anjing, sama kuda uh, kerbau, kuda sapi. Hmm, serigala, harimau, singa, Karnifura. duh, yang udah makan daging. Hmm. Harimau, harimau, singa, anjing, kak. karnivora, rumah makan ya, elan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 yang artinya daging, dan forare yang artinya makanan. Dengan demikian, karnivora berarti hewan yang memakan daging. Iklim tropis. Iklim tropis. Tropis. Subtropis. Iklim tropis. Tropis, tropis. Iklim tropis. tropis, tropis. Iklim tropis. Indonesia secara keseluruhan adalah iklim tropis. Perairan yang hangat di wilayah Indonesia sangat berperan dalam menjaga suhu di darat agar tetap konstan. Dengan rata-rata suhu 28 derajat Celcius di wilayah pesisir, 26 derajat Celcius di wilayah pedalaman dan dataran tinggi, serta 23 derajat Celcius di wilayah pegunungan. Perubahan suhu antar musim di Indonesia pun tidak begitu signifikan. Selain itu, Perbedaan antara lama waktu siang dan malam pun tidak terlalu mencolok. Bunyinya. Bunyinya. Bunyinya. Nyaring bunyinya. Nyaring bunyinya. Nyaring, bunyinya. nyaring bunyi. Arti dari peribahasa tong kosong nyaring bunyinya Pasti sudah sering teman-teman dengar, bukan? Biasanya kita akan menemukan peribahasa tongkosong nyaring bunyinya ini ketika sedang mempelajari materi peribahasa pada pelajaran Bahasa Indonesia. Lalu, apakah teman-teman sudah mengetahui arti dari peribahasa tongkosong nyaring bunyinya? Kalau menurut KBBI, tongkosong nyaring bunyinya bisa berarti orang yang bodoh biasanya banyak bualnya atau bicara. Robot life. Max Weber. Aduh, gimana ya? Aduh, bahasa Inggris lagi namanya. Ntar-ntar, saya pikir, Bapak listrik kak. Oh my god, I don't know. Siapa ya? Ehh, uh, gak tau. Siapa ya? Aduh, siapa ya? Aduh, Bapak kami. Bapak Thomas, Ah, telepon apa itu? Siapa? Penemuan telepon listrik oleh Alexander Graham Bell di tahun 1876 merupakan salah satu penemuan terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Kehadiran perangkat elektronik tersebut sukses menggantikan telegraf sebagai solusi komunikasi jarak jauh satu-satunya pada saat itu, melalui gagang telepon individu dapat berkomunikasi dengan cara yang jauh lebih praktis. Nah, sekian ya dari apa yang minggu ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.